23 Manfaat Buah Sawo Yang Harus Kita Ketahui Bisa Menurunkan Berat Badan Siapa Yang Tidak Kenal Dengan Buah Sawo? Buah Berwarna Coklat Bercita Rasa Super Manis Ini Ternyata Punya Banyak Manfaat Apa Saja Manfaat Buah Sawo? Mari Simak Ulasannya Sawo, Buah Satu Ini Ternyata Tidak Hanya Terkenal Di Indonesia Sawo Juga Bisa Ditemukan Di Beberapa Negara Asia Tenggara Lainnya Seperti Kamboja, Thailand, Dan Malaysia Kulit Sawo Berwarna Kecoklatan Daging buahnya juga berwarna coklat, serta memiliki biji kecil berwarna hitam Tekstur buah ini seperti berpasir, namun rasanya manis dan legit Nah, mungkin kita belum pernah menyadari bahwa ada banyak manfaat dari buah sawo untuk kesehatan Jika selama ini kita dan keluarga belum rutin mengonsumsi sawo Kini saatnya memilih buah satu ini sebagai cemilan sehat dan bernutrisi Berikut ini ulasan tentang buah sawo, kandungan dan nutrisi yang terdapat di dalamnya serta manfaat yang bisa diberikan kandungan dalam buah sawo ada berbagai banyak jenis buah sawo yang perlu diketahui seperti sawo kecil sawo manila sawo duren dan sawo mentega meski begitu umumnya manfaat buah sawo tidak berbeda satu dengan yang lainnya nah menurut data dari Kementerian kesehatan ri setiap 100 gram sawo memiliki kandungan niasin serat dan air yang tinggi bahkan sawo juga disebut mampu menurunkan kadar gula darah untuk penderita diabetes melitus. sawo juga mengandung vitamin C yang kaya antioksidan sehingga baik untuk menjaga imunitas tubuh satu porsi 100 gram buah sawo mengandung 83 kalori dan tidak memiliki kolesterol sama sekali jika kita memiliki kolesterol tinggi maka buah satu ini bisa dijadikan pilihan buah-buahan yang bernutrisi berbicara tentang kandungan mineral Makan sawo bisa memberikan manfaat seperti kalsium, magnesium, zat besi, kalium, selenium, dan fosfor. Sawo juga mengandung banyak vitamin B, termasuk riboflavin, niacin, dan asam folat. Hal ini menunjukkan bahwa sawo aman untuk dikonsumsi baik untuk anak-anak maupun orang dewasa, tidak terkecuali untuk ibu yang sedang hamil. Lantas, apa saja manfaat yang bisa didapatkan dari makan sawo untuk kesehatan? Ini penjelasannya. Manfaat buah sawo untuk kesehatan ibu hamil sebaiknya makan sawo yang sudah matang karena alasan kesehatan. Nah, bagi kita yang saat ini tidak hamil, bisa mengonsumsi sawo yang masih muda. Namun, perlu diketahui bahwa lateks dan tanin sangat terkonsentrasi pada sawo muda, sehingga rasanya akan lebih pahit bagi beberapa orang, terutama anak-anak. Makan buah yang masih mentah bisa menyebabkan sariawan dan rasa gatal di tenggorokan. Meski begitu. Sudah tahukah kalau sawo muda juga mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan? Berikut ini manfaat sawo muda untuk kesehatan tubuh. 5. Menjaga kesehatan jantung Manfaat buah sawo yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan jantung. Sawo menjadi buah yang mampu menjaga kesehatan jantung karena mengandung magnesium yang tinggi. Tubuh membutuhkan magnesium untuk menjaga kesehatan otot, termasuk jantung. Studi yang diungkap dalam BMJ Journals menyatakan, kekurangan magnesium dapat meningkatkan risiko seseorang terkena masalah kardiovaskular. Studi ini menyatakan bahwa kekurangan magnesium sering terjadi pada orang yang mengalami gagal jantung kongestif. Asupan magnesium yang tepat sesuai kebutuhan tubuh juga dapat mengurangi risiko mengalami aritmia atau irama jantung yang tidak normal. 6. Baik untuk kesehatan kulit Manfaat buah sawo yang selanjutnya adalah baik untuk kesehatan kulit. Buah sawo membantu membuat kulit kita bersinar, sehingga mengurangi kebutuhan produk perawatan kulit untuk meningkatkan tekstur dan warna kulit alami. Vitamin E dalam buah ini melembabkan kulit, sehingga memberi kita kulit yang sehat dan cantik. Makanya, mengonsumsi buah sawo baik untuk kulit. Buah sawo kaya akan antioksidan. Oleh karena itu, ia bertindak sebagai agen antipenuaan dengan memberantas radikal bebas dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk meningkatkan proses penuaan. Ini juga efektif dalam mengurangi kerutan. Minyak biji sawo digunakan sebagai salep kulit. Sisa dari biji ini, setelah diekstraksi minyaknya, dapat diaplikasikan sebagai tapal pada penyakit kulit yang menyakitkan. Getah susu dari tanaman sawo dapat digunakan untuk menghilangkan kutil dan pertumbuhan jamur pada kulit. Kombinasi vitamin A dan C menypercantik kulit dengan memberikan kilau yang sehat. 7. Baik untuk kesehatan rambut Manfaat buah sawo yang selanjutnya adalah baik untuk kesehatan rambut Minyak yang diekstrak dari biji sawo membantu melembabkan dan melembutkan rambut Sehingga membuatnya lebih mudah diatur Ini memberikan kilau dan dianggap sangat baik untuk rambut keriting Ini terserap dengan mudah tanpa meninggalkan residu berminyak Minyak biji sawo menutrisi kulit kepala dengan meringankan kondisi kulit yang teriritasi Dan meningkatkan pertumbuhan rambut yang sehat Minyak ini dianggap efektif untuk mengatasi rambut rontok akibat dermatitis seboroi Biji sawo dapat ditumbuk hingga menjadi pasta dan dicampur dengan minyak jarak Campuran ini harus dioleskan pada kulit kepala dan dicuci keesokan harinya Ini membuat rambut kita halus dan masalah ketombe juga bisa dikendalikan 8. Sumber Energi Manfaat buah sawo yang selanjutnya adalah sumber energi Sawo kaya akan glukosa yang memberikan energi instan bagi tubuh Atlet membutuhkan banyak energi dan karenanya dianjurkan untuk makan buah sawo. 9. Agen antiinflamasi. Manfaat buah sawo yang selanjutnya adalah sebagai agen antiinflamasi. Kandungan tanin yang tinggi menjadikan sawo sebagai agen antiinflamasi yang penting. Dengan kata lain, ini membantu memperbaiki kondisi saluran pencernaan melalui pencegahan penyakit seperti esofagitis, radang usus, sindrom iritasi usus besar dan gastritis. Ini juga mengurangi peradangan dengan mengurangi pembengkakan dan nyeri 10. Pencegahan kanker tertentu Manfaat buah sawo yang selanjutnya adalah mencegah jenis kanker tertentu Vitamin A dan B membantu menjaga kesehatan lapisan lendir tubuh dan tekstur kulit Antioksidan, serat makanan dan nutrisi yang terdapat dalam sawo memberikan perlindungan terhadap kanker dan mengikat erat karsinogen, racun, untuk melindungi selaput lendir usus besar Vitamin A memberikan perlindungan dari paru-paru dan kanker rongga mulut. 11. Menjadikan tulang sehat. Manfaat buah sawo yang selanjutnya adalah menjadikan tulang sehat. Jumlah tambahan kalsium, fosfor dan zat besi dibutuhkan oleh tulang untuk meningkatkan daya tahannya. Kaya akan kalsium, zat besi dan fosfor. Buah sawo sangat membantu dalam meningkatkan dan memperkuat tulang. 12. Obat Sembelit. Manfaat buah sawo yang selanjutnya adalah sebagai obat sembelit. Buah sawo menyediakan serat makanan dalam jumlah tinggi, 5,6 100 gram. Dengan demikian, ini dianggap sebagai pencahar masal yang sangat baik. Kandungan seratnya memberikan kelegaan dari sembelit. Ini mendukung membran usus besar dan membuatnya tahan terhadap infeksi. 13. Properti hemostatik Manfaat buah sawo yang selanjutnya adalah memiliki properti hemostatik. Ramuan sawo dikenal dengan khasiat hemostatiknya yaitu menghentikan kehilangan darah. Dengan demikian, ramuan ini bermanfaat dalam mengurangi perdarahan jika terjadi wasir dan cedera. Biji sawo yang ditumbuk dapat diaplikasikan sebagai pasta untuk meredakan sengatan dan gigitan serangga. 1. Baik untuk kesehatan mata Manfaat buah sawo yang pertama adalah baik untuk kesehatan mata. Seperti bagian tubuh yang lain, mata juga perlu dijaga kesehatannya. Sawo mengandung vitamin A yang sudah terkenal baik untuk kesehatan mata. Mengonsumsi sawo secara teratur ternyata mampu menjaga penglihatan kita dan menunda penyakit mata yang terkait usia Seperti degenerasi makula Untuk itu, cobalah mengonsumsi sawo dan juga sumber vitamin A alami lainnya secara rutin untuk menjaga kesehatan mata dengan baik 2. Bersifat diuretik Manfaat buah sawo yang selanjutnya adalah bersifat diuretik Sawo adalah buah yang bersifat diuretik Apa maksudnya? Sawo dipercaya mengandung sifat diuretik dan diperlukan untuk menjaga kesehatan ginjal. Mengonsumsi buah sawo dapat menjaga frekuensi buang air kecil dengan baik. Artinya, secara tidak langsung, buah ini membantu tubuh untuk membuang zat beracun, bahan kimia, dan garam berlebih. Sawo juga dikenal mampu melarutkan batu ginjal. Namun, apabila kita memang mengalami masalah pada saluran kemih, jangan didiamkan dan segera konsultasikan ke dokter. Dilansir dari National Health Service UK, wanita lebih rentan mengalami masalah infeksi saluran kemih. Hal ini karena wanita memiliki uretra yang lebih pendek dibandingkan pria. Jadi, bakteri lebih rentan mencapai kandung kemih atau ginjal dan menyebabkan infeksi. 3. Meredakan gejala batuk dan pilek Manfaat buah sawo yang selanjutnya adalah meredakan gejala batuk dan pilek. Mengapa buah sawo dapat membantu meredakan gejala batuk dan pilek? Hal ini karena kandungan antiinflamasi di dalamnya yang mampu meredakan dada tersumbat, dahak, dan produksi lendir. Maka dari itu, apabila anak sedang mengalami gejala batuk dan pilek, coba berikan sawo sebagai penambah nutrisi agar kesehatannya bisa kembali pulih. Anak-anak yang sedang mengalami batuk atau pilek juga umumnya jadi lebih mudah kelelahan dan tubuh terasa lemas. Nah, buah sawo ternyata juga mampu meningkatkan energi dalam tubuh. Hal ini karena buah sawo mengandung karbohidrat yang dibutuhkan tubuh untuk tetap berenergi. 4. Menjaga kesehatan psikologis Manfaat buah sawo yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan psikologis. Ada banyak sekali faktor pemicu seseorang bisa merasakan tingkat stres yang tinggi. Jika tidak mampu mengelolanya dengan baik, maka stres tersebut dapat mengganggu kesehatan mental sehingga rentan mengalami depresi atau gangguan kecemasan. Nah, jadi sudah paham kan kita menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik Salah satu cara untuk menjaga kesehatan psikologis adalah menerapkan pola makan sehat dan teratur Rutin mengonsumsi buah-buahan adalah langkah yang penting Perlu diketahui, sawo adalah jenis buah yang baik untuk kesehatan mental Mengapa demikian, mineral dan vitamin dalam buah sawo efektif meredakan gejala depresi dan kecemasan Hal ini juga akan berpengaruh pada peningkatan kualitas tidur dan mencegah terjadinya insomnia. Jadi, tidak ada salahnya untuk rutin makan buah sawo demi kesehatan mental yang lebih baik. 14. Sifat antivirus dan antibakteri Manfaat buah sawo yang selanjutnya adalah memiliki sifat antisirus dan antibakteri. Karena adanya antioksidan polifenol, sawo ternyata memiliki beberapa sifat antivirus, antiparasit dan antibakteri. Antioksidan mencegah bakteri masuk ke dalam tubuh manusia. Vitamin C menghancurkan radikal bebas berbahaya sedangkan kalium, zat besi dan folat, niacin dan asam pantotenat memfasilitasi berfungsinya sistem pencernaan. 15. Anti-diare Manfaat buah sawo yang selanjutnya adalah sebagai anti-diare. Sawo dianggap sebagai anti-diare karena sifat pencaharnya. Ramuan yang dibuat dengan merebus buah ini dalam air dapat menyembuhkan diare. Ini juga membantu dalam pengentasan wasir dan disentri 16. Menghancurkan batu ginjal Manfaat buah sawo yang selanjutnya adalah menghancurkan batu ginjal Biji buah yang dihancurkan bertindak sebagai diuretik Sehingga membantu mengeluarkan kandung kemih dan batu ginjal Ini memberikan perlindungan terhadap penyakit ginjal juga 17. Membantu menurunkan berat badan Manfaat buah sawo yang selanjutnya adalah menurunkan berat badan Buah sawo secara tidak langsung membantu dalam penurunan berat badan dan mencegah obesitas dengan cara mengatur sekresi enzim lambung, mengatur metabolisme. 18. Sebagai agen detoksifikasi Manfaat buah sawo yang selanjutnya adalah sebagai agen detoksifikasi. Sawo bertindak sebagai diuretik dan dengan demikian membantu mengeluarkan bahan limbah dari tubuh melalui sering buang air kecil. Ini mencegah edema atau retensi air dengan menjaga konsentrasi air di dalam tubuh. 19. Gigi berlubang Manfaat buah sawo yang selanjutnya adalah mengobati gigi berlubang. Kandungan lateks yang tinggi pada buah sawo dapat digunakan sebagai bahan pengisi kasar gigi berlubang. 20. Baik untuk darah Manfaat buah sawo yang selanjutnya adalah baik untuk darah. Magnesium yang terkandung dalam sawo bermanfaat untuk darah dan pembuluh darah sedangkan potasium membantu mengatur tekanan darah dan meningkatkan sirkulasi yang sehat. Folat dan zat besi mencegah anemia. Manfaat buah sawo untuk ibu hamil. Ibu hamil memang tidak dilarang untuk makan buah sawo. Namun, sebaiknya tetap perhatikan porsi yang dikonsumsi karena tergantung pada berat badan dan usia kita. Umumnya, buah sawo yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil sebanyak 100-120 gram. Nah, beberapa manfaat buah sawo untuk ibu hamil yang bisa diterima, yaitu 21. Memberikan energi untuk bumil. Manfaat buah sawo untuk ibu hamil yang pertama adalah memberikan energi. Sawo kaya akan fruktosa dan sukrosa sehingga rasanya manis dan gurih. Nah, kandungan ini dapat memberikan energi untuk tubuh kita saat hamil. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Mengapa demikian? Ada proses yang luar biasa terjadi saat janin bertumbuh. Tubuh kita memproduksi lebih banyak darah yang kemudian membawa nutrisi ke janin. Nah. Hal ini menyebabkan kadar gula darah dan tekanan darah juga lebih rendah. Hormon progesteron meningkat, sehingga kita mudah merasa lelah dan mengantuk. Jika saat ini kita masih berada pada awal kehamilan, penting untuk tetap menjaga nutrisi dalam tubuh dengan menerapkan pola makan sehat yang teratur. Sawo juga mampu meredakan gejala morning sickness yang rentan terjadi pada awal kehamilan. Nah, sawo bisa dijadikan pilihan buah yang enak untuk dimakan di antara waktu makan besar. 22. Meningkatkan kesehatan saluran pencernaan Manfaat buah sawo untuk ibu hamil yang selanjutnya adalah meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. Jangan pernah sepelekan kesehatan pencernaan saat hamil, sebab kita akan mudah mengalami sembelit atau konstipasi dan diare. Misalnya saja, diare yang terjadi pada masa kehamilan. Dilansir dari laman Baby Center, penyebab diare saat hamil itu beragam. Sebut saja seperti keracunan makanan atau terkena infeksi virus, berasal dari produk susu atau antibiotik tertentu, atau mengalami masalah pencernaan seperti sindrom iritasi usus besar atau penyakit radang usus. Umumnya, masalah pencernaan pada ibu hamil memang akan sembuh dengan sendirinya. Namun, ada baiknya kita mencegah terjadinya masalah tersebut, bukan? Nah, caranya bisa dicoba dengan menjaga kesehatan saluran pencernaan dengan mencukupkan nutrisi dalam tubuh. Sawo, menjadi salah satu buah yang mengandung serat tinggi dan mampu memerangi peradangan di usus. Jadi, buah ini baik dikonsumsi demi pencernaan kita saat hamil. 23. Mencegah pembengkakan saat hamil. Manfaat buah sawo untuk ibu hamil yang selanjutnya adalah mencegah pembengkakan. Jika saat ini kita tengah mengandung, mengalami pembengkakan pada tangan, kaki, atau wajah sebenarnya adalah hal yang wajar terjadi. Namun, Hati-hati karena pembengkakan pada anggota tubuh juga bisa menjadi salah satu gejala dari preeklampsia. Preeklampsia adalah komplikasi kehamilan yang terjadi ketika ibu hamil memiliki tekanan darah yang tinggi. Maka dari itu, penting untuk menjaga tekanan darah agar tetap normal saat hamil. Salah satu caranya dengan mendapatkan asupan vitamin C yang cukup. Nah, sumber vitamin C alami bisa kita dapatkan dari buah sawo. Vitamin C juga dapat membantu tubuh kita melawan infeksi dan bertindak sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan. Vitamin C untuk ibu hamil juga membantu kita menyerap zat besi, terutama dari sumber-sumber vegetarian. Kekurangan vitamin C saat hamil dapat dikaitkan dengan komplikasi kehamilan, seperti tekanan darah tinggi dengan pembengkakan pada tangan, kaki, dan wajah. Selain itu, bisa juga mengakibatkan anemia hingga ukuran janin yang kecil, ungkap Elis Rumbold. Associate Professor dari University of Adelaide Nah, jadi dampak negatif yang bisa terjadi akibat kekurangan vitamin C saat hamil bukan hal yang main-main Ya, kita Perbanyak sumber vitamin C alami dari buah-buahan, seperti sawo Namun, suplemen vitamin C juga diperlukan kita apabila sudah mendapatkan rekomendasi dari dokter 24. Memperkuat tulang Manfaat buah sawo untuk ibu hamil yang selanjutnya adalah memperkuat tulang Dilihat dari nutrisi dalam buah sawo, terdapat kalsium, fosfor, dan zat besi yang sudah pasti penting untuk pemeliharaan kesehatan tulang kita. Terlebih lagi, ibu hamil membutuhkan lebih banyak asupan kalsium untuk mendukung perkembangan tulang bayi di dalam kandungan. Selain itu, pengaruh kebutuhan kalsium juga berpengaruh pada kesehatan mulut dan gigi. Hal ini karena terjadi peningkatan kadar hormon selama kehamilan yang bisa menyebabkan gusi mudah membengkak dan berdarah. Jadi, Penuhi kalsium dan zat besi melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari sawo bisa menjadi pilihan buah yang tepat untuk menjadi cemilan sehat bagi ibu hamil nah kita sekarang sudah paham kan banyak sekali manfaat buah sawo yang bisa diberikan untuk kesehatan tubuh kita dan anggota keluarga bisa langsung makan buah sawo atau mencampurkannya dengan buah-buahan segar lainnya agar lebih kaya cita rasanya intinya Jaga kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi buah-buahan dan sayuran serta makanan bergizi lainnya.